Nah, baiklah kita akan mulai open mic pada malam hari ini untuk yang pertama kita panggilkan siapa ulang-ulang-ulang enggak saya rekam enggak udah saya saya usah direkam udah banyak kerekam, udah betul nggak kerekam. Nggak kerekam. udah banyak direkam baiklah vote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 itu kata anak kosengklat pak ya. <laughs> Tadi di kelas ada beberapa pelajaran yang saya dapat. Pertama adalah saya melihat seorang bapak tua mengucapkan kata-kata dengan kata-kata yang keras, lantang. Padahal di sebelahnya ada standing mic. <laughs> itu adalah hal yang sia-sia. <laughs> Pelajaran yang kedua adalah Bahwa Warna putih Itu membuat pesan lebar yeah, yeah, yeah, yeah. Makanya nggak ada Gajah pakai kos putih yeah. Yang kemudian adalah Tawa aja luar sesungkan yeah. <laughs> Ngetawain mentor gitu. yeah. <laughs> Hal ikutnya adalah uh, seorang komik jika terlintas ide dia akan berhenti dan menuliskan ide tersebut sesegera mungkin sebelum lupa inilah mengapa seorang komik umur pendek, nyetir neping pinggirannya jurang <tere> terima kasih <tere> <tere> sebelum saya menghijak ini <tere> Saya ini anggota JKT di wow. Saya anggota yang ke Fortinit wow. Makanya banyak duduk di pembucadangan Saya diturunkan cuma saat Tanimutsal wow. Puas! Ya, puas. Wow. Kembali lagi ya ke masalah ibu kos-kosan Ya Tosneto kalau ada di sini alumni kos kosan saya, kebetulan. Alumni. Alumni. Alumni. Alumni. Alumni. saya Alumni. Alumni. tersebar di mana mana. Alumni. air. Alumni. di Alumni. sih Alumni. Alumni. bisa diambil. Nanti kita akan bikin reuni Alumni untuk ini ya bisa bisa bisa sekarang nunggu nasi tumbakan-tumbakan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 kita bukan murid. Emang saya, oh, kari. <tuk> <tuk> Anak kos sudahlah masih ada di situ. Pergi kamu piring. Pak RT, Pak RT. Anak kosnya udah pergi. Caleg lagi dong. <tuk> <tuk> Caleg Pak RT? <Ete>, beda. <tuk> <tuk> dan saya ini kan nggak punya anak buah jadi saya ini ambil bersihin kos kosan itu sendiri maka saya tau banget tuh yang namanya sampah di panti kos kosan kalau awal bulan itu ada bekas bungkus nasi padang ada bekas bungkus mie instan bahkan kulit telur akhir ya, bulan ke ada sampah kau cuma ada yang diemui <laughs> dan saya punya anak pos yang namanya Linda uh mm, cantik tapi punya anak pos cantik itu merepotkan saya harus senantiasa mengawasi kamarnya. Pemak -pemak bayar. <SILENCIO> <SILENCIO> Saya punya lagu untuk Sirender yang satu itu, lagu yang seperti ini, "Angin Ma Lihat, dikasih nama, namanya juga jemuran bersama. Iya sih, Bu, tapi sekarang udah gak pernah hilang lagi. Syukurlah Sekarang juga ibu pakai ukuran XL. <tuh> Udah nih, dikasih nama Namanya juga kulkas bersama Tapi sekarang juga pernah hilang lagi kok bu <tuh> Syukurlah Ibu juga sekarang sudah dari <tuh> <tuh> Tetap <tuh> Kembali ke Lidaya Linda itu anak kos yang paling rajin Begitu rajinnya Hingga dia ngepel lantai Hilang guys sekolah patah ubin. <tuh> Nah ini, kalau oh, saya lagi nyari yang paling... Uh, ranking <laughs> yang paling saya lagi bingung Ranking yang paling tinggi Apa ya? <laughs> <laughs> Dilematis, ceritain suami gak enak ya? Anak-anak <laughs> Oh anak ya, yeah. om oh anak kos <SILENCIO> oh ya masih masalah kos kosan sekarang ini tetangga saya juga ikut-ikutan buka kos kosan tapi anak kosnya nggak betah banyak peraturan di kamar dilarang setel musik kenceng kenceng dilarang merokok di dalam kamar dan nggak boleh Main futsal di dalam kamar wow. saya, Makira.